daun terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk menemani santai Pagi kalian saat ini Bang Mimin akan memberikan informasi menarik dan terbaru Seputar ide kita Ke kabar pertama persahabat ya Ada kabar dan unggah spesial banget nih Yang tentunya membuat kita semakin bahagia persahabat Ya kita lihat aja Masya Allah ternyata setiap malam Jumat ini rutinitas kakak Bilar olahraga bersama yang main sepak bola bersama teman-teman Terlihat kita sambung sama baju merah ya, itu adalah suami tercinta dari Lesti Dikit ora Masya Allah, luar biasa bersahabat ya, kayak nih tentunya rutinitas setiap malam Jumat ya Kakak Bilar harus berolahraga dulu nih Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia untuk idola kita Unggian tersebut pun kembali oleh akun Leslar Lovers Underscore Official pada kalimat caption yang dituliskan Biasa malam Jumat main bola katanya tuh Masya Allah banget nih rutinitas sudah tentunya dijadwalkan oleh kakak Bilat Setiap malam Jumat harus berolahraga Dan kita lihat di kolom komentar juga Banyak sekali tanggapan yang diberikan dari para fans Salah satunya dari akun Novida Underscore Alvin92 Kayaknya udah diagendakan deh katanya tuh Masya Allah banget ya kayak seperti itu persahabat ya Dukung mudah-mudahan saja Kakak dan tidak Lesti selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Amin Support dan tetap kompak persahabatnya Selalu mendoakan mensupport support Lesti dan bilang Selanjutnya kita lihat juga persahabat ya Nih, Kita lihat momen kebersamaan Bumil-bumil ya Masya Allah Didiak Lesti, Aurel langsung dirangkul, dipeluk oleh mama gigi ya Masya Allah, mudah-mudahan selalu bahagia Merasa bangga persahabat ya ketika melihat postingan ini Karena tentunya hubungan antara bumil-bumil sultan cantik ini selalu harmonis Masya Allah, tambah ratalah persahabatnya kita lihat juga di kolom komentar Banyak sekali tanggapan yang sangat positif yakni dari akun Pupusri mengatakan Mbak Gigi itu sama siapa aja merangkul Baik banget, Dede Lesti juga best Aura juga sehat-sehat semuanya ya Bumil Masya Allah banget ya, luar biasa Dan kita lihat juga komentar lain yang diberikan dari akun Maya Kiki Fauzia, Masya Allah terharu, sehat selalu Bumil-Bumil Cantik soleha, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu SWT Amin, luar biasa banget ya responnya Selalu positif untuk idola kesaingan kita Mudah-mudahan tetap selalu kompak dan tetap selalu solid Dukung doakan yang terbaik untuk idola kita Dan selanjutnya juga kita lihat nih ya. Ini adalah momen ketika di DLSD lagi pemotretan ya. Yaduh gemes bangga sambil pegangin penyut Mudah-mudahan selalu sehat untuk baby L dan bundanya juga bersahabat ya Luar biasa, Dede Lesti tampil sangat cantik banget Yang Ini diunggah oleh Kak Renzi Dan di kembali oleh akun Leslar23.official Dan kita lihat juga banyak sekali yang suka dengan postingan ini oh, Sahabat ya, salah satunya dari akun JustBe.U Aduh coy, suka banget lihat style kerudung lilit leher Katanya tuh kelihatan jenjang banget si Dede Leher lu udah suka masya Allah banget ya Masya Allah luar biasa Dukungan selalu banyak Doa juga selalu banyak dari orang-orang baik untuk idola kita Dan berikutnya juga kita lihat nih Ada sebuah kabar bahagia juga yang kita dapatkan kakak Bilar ya Masya Allah banget Alhamdulillah untuk usaha Rajasi sudah buka cabang lagi di Surabaya ya. Tepatnya di Siwalan Kerto ya Masya Allah mudah-mudahan selalu berkah Dan selalu sukses pokoknya untuk usaha kakak Bilar Unggahan ini diunggah kembali dari pos kembali oleh agak sandal putih. Bila ada kalimat caption juga yang dituliskan, "Masya Allah, alhamdulillah, nambah lagi rezekinya." Ya, gini, Allah balasnya kalau kita mengikuti ajarannya dan Allah tak pernah salah memberikan hambanya rezeki. Pasti sesuai porsinya. Yang iri, yang gak suka, dapat apa? Dapat dosa lah, tuh. Kalau sahabat, ya, yuk kita tetap positif. Mudah-mudahan. Tentunya banyak doa baik yang diberikan untuk idola kita Dan mudah-mudahan rezeki dari idola kita juga semakin bertambah dan semakin berkah barokah Amin Dan berikutnya juga kita lihat nih persahabat ya Masya Allah bumil kita lagi nge-vlog ya Kayaknya bakal ada kejutan lagi nih di channel youtube nya Kakak Milar dan Lesar Entertainment Karena di DLSS sudah rajin nge-vlog persahabat ya Yuk doangkan terus yuk untuk tim dan juga idola kita mudah-mudahan selalu lancar Dan selalu memberikan kejutan bahagia Dan selanjutnya juga adunggan dari Indosiar nih Para sahabat. ya cute banget nih Ada sebuah pertanyaan apa jenis kelamin Leslar Junior tuh Siapa yang tahu bisa tebak nih kita lihat di kalimat Caption Mimin tahu kalian udah gak sabar mau punya penakan online kan kira-kira Anak pertamanya Lesti kejuran dan Rizky Bilar cewek apa cowok ya Serta jangan lupa nantikan Leslar belak Blackan di Indosiar Dan video.com hari Senin nanti itu Jangan sampai lupa ya Leslar belak-belakang hari Senin Tayang di Indosiar jam 20.30 Dan kita lihat juga di kolom komentar nih ya ini dari akun Instagram Lesti Bilar galeri underscore cowok atau cewek yang penting sehat tidak ada kurang satupun amin Masya Allah banget ya Luar biasa ini doa yang terbaik juga dan kita lihat juga ada komentar lain diberikan dari akun osing kangkungnya Lesti Mau cowok mau cewek yang penting menggunakan online akun Leslar utun baby L sehat selamat begitu juga bundanya amin Luar biasa banget ya kompak dan solid selalu untuk mendukung mendoakan yang terbaik idola kita Dan untuk berikutnya juga para sahabat ya kita lihat di sini ada unggahan dari IGSnya Banderi ya Bang Diri mengunggah sebuah kalimat di sini di posting kalau gak mau dicolek, jangan nyolek. Sorry, mereka lebih baik menjadi orang baik di mata Allah dibandingkan di mata manusia. Kayak kalian yang berasa lebih dari Allah. Masya Allah banget persahabat. Ya, akhirnya Bang Diri turun tangan juga memberikan pernyataannya persahabat. Jadi udah kembali oleh akun HP kentang kota Sultan. Ada kalimat caption yang dituliskan. Jangan main-main kalau Bu Lilis udah turun gunung katanya tuh. Pastinya semuanya beres persahabatnya Bu Lilis sudah turun tangan Dan kita lihat juga nih persahabat ya Ada komentar yang diberikan dari akun kawal si Utun sampai lahir dua-dua Siap-siap batas kesabaran Lilis sudah overseas Masya Allah ngangkat Lilis turun gunung nggak ketinggian dari gunung saya. Katanya tuh masya Allah banget ya Support terus persahabat ya untuk tim Mudah-mudahan selalu bahagia dan selalu sehat Dan selalu memberikan kejutan untuk kita semua Dan berikutnya juga kita lihat di persahabat Ya ini ada sebuah momen ketika di vlognya Rans ya Luar biasa Dede Alasni menyampaikan bahwa kakak Bilar itu tentunya orang yang konsisten banget ya Kalau dedek mau makan apa saja diturutin Dan yang lebih membanggakan dan membahagiakan kakak persahabat ya Kakak Bilar Sebelum tentunya makan ini, doain dulu para sahabat, ya, Yahyu, gemes banget ya, para sahabat, ya Bismillah, mudah-mudahan tentunya kita semua selalu positif untuk mendukung Lesti dan Bilar ini yang membuat kita bangga. Ya. Sebelum makan, pokoknya didoain dulu para sahabat, ya, luar biasa. Tentunya kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya. Tetap stay tune dengan channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi terbarunya. Ini dulu informasi di pagi hari ini Bagaimana tanggapan kalian selalu berkomentar Bang mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.